Oke, okay, uh, di latihan sebelumnya Anda sudah belajar membuat komponen secara otomatis menggunakan bantuan Node.js, ya. Uh, tidak menutup kemungkinan Anda juga bisa membuat komponen secara manual, tetapi saya sarankan bikin aja secara otomatis, oke. Okay. Nah, latihan dua ini, uh, kalian tidak perlu coba, saya akan terangkan saja. Nanti kita lompat ke slide 39 untuk membuat komponen yang baru. Nah, uh, kalau menggunakan cara manual, tentu saja yang Anda harus E, lakukan adalah ngecreate foldernya sendiri ya misalkan e, kita mau bikin komponen produk maka kita bikin folder e, produk di dalamnya ya e, tanpa spasi ya tanpa spasi harus huruf kecil semua dan diberi nama seperti ini ya produk nah kemudian yang pertama adalah bikin ts controllernya ya jadi anda bikin dengan nama harus sama seperti ini nama komponen dot komponen Ts, nah ini formatnya atau sintaksnya atau sorry patternnya. Maksud saya itu sama seperti ini: aturan penamaannya diikuti dengan nama komponen di depan, kemudian komponen.ts harus huruf kecil tanpa spasi, dan nama komponen harus sama dengan nama folder. Ya, seperti ini. Kemudian di dalam komponennya kita tambahkan kelas, jangan lupa diberi export agar bisa diimport di tempat lain. Ya, export kelas. Produk komponen dengan aturan penamaan namanya di depan produk diikuti komponen dan harus camel case ya untuk aturan penulisan hurufnya. Agar kelas controller ini berfungsi seperti komponen maka ini harus diberi kemampuan dari kelas komponen ya. Artinya kita uh, mengimport mengimport kelas komponen library atau kelas dari disediakan oleh Angular Core ya from Angular Core dalam hal ini kalau di framework lain kelas produk komponen ini di diturunkan dari kelas kom, uh, library komponen di framework lain ini. tapi dalam hal ini kita tidak uh, angular framework tidak menggunakan pendekatan inheritance selainkan menggunakan pendekatan dekorator Ya, jadi uh, selanjutnya Anda bisa oke okay, ini tadi ya menambahkan dekorator Ya, dekorator itu beda dengan inheritance dekorator memungkinkan kita menciptakan objek baru yang dari suatu kelas yang lain tanpa harus menurunkan dari sana dan kita bisa oprek dalamnya jadi eh, kelas baru ini bukan turunan sebenarnya tapi kita kayak mengklon dari kelas yang eh, kita kita eh, pasang dan kita modif atau kita konfigurasi dalamnya contohnya dekorator adalah menambahkan add di depan kemudian nama kelas yang mau dimodif isinya tanpa mengubah original classnya, jadi add komponen ya baru dalamnya apa? Di dalamnya kita bisa tambahkan konfigurasi, kalau dekoratornya ini komponen ya, ada selector, template URL dan style ya, selektor ini yang tadi saya katakan, tag apa yang dipakai oleh komponen ini sebagai penanda dirinya bisa dipasang di komponen uh, yang lain ya, dan bisa dipanggil di komponen yang lain. Template URL ini nanti dibahas selanjutnya style, style url ini adalah css apa yang dipakai jadi uh, yang di, anda buat seperti ini ya selektor nama tagnya bebas sebenarnya app main product template url ini html yang dipakai style url nya adalah css yang dipakai dan anda uh, tambahkan css nya dan anda bisa edit uh, html nya dan seterusnya nah seperti itu ya teman-teman kalau anda bikin konfigurasi bikin komponen secara manual Nah, untuk di slide 39 ini, kita bikin tambahan komponen baru, yakni uh, Ionic Generate Product, ya, Product Komponen, Ionic Generate Product Komponen. Oke, okay. kita buat menggunakan otomatis, secara otomatis Ionic Generate Komponen Product ini jelas lebih cepat, ya jelas lebih cepat daripada cara manual. Nah ini sudah dibuatkan di folder produk ada empat file lagi yang muncul di sana dan langsung aja kita adjust uh, CSS, uh, sorry, file view atau HTML-nya. Ini saya tutup dulu semua. Ya di sini anda lihat ada komponen produk baru dan anda buka produk komponen HTML. Anda hapus isinya. Ctrl V dari slide, ya ini card biasa, teman-teman. Kemudian, uh, oke, okay. sembunyikan card quick pro. ini yang ada di apa ini? App komponen ya, kita ganti dengan app produk. Jadi kalau anda lihat di, di produk komponen DTS controllernya dia menggunakan selektor app produk. Okay, ya, kita mau load agar dia nongol ke sini, tapi ya ingat ya supaya Komponen ini bisa dipakai. Sekali lagi, Anda harus uh, masuk ke dalam APP modul TS. Anda harus import di sini, import produk komponen, ya. Langsung langsung dijalankan oleh Visual Studio Code. Kemudian declarationnya jangan lupa koma produk komponen, produk komponen, ya. Selesai, baru bisa dipakai. Ya, baru bisa dipakai, jadi misalkan saya mau pakai di dalam app komponen, uh, jadi saya buka dulu app komponen HTML. Ya, uh, kita akan komen ya, ion card di sini, ion card yang ada gambar brown foxnya itu kita komen untuk mengkomen HTML. Jangan pakai slash bintang ya, salah ya, tapi tanda seru, main-main seperti ini. min min panah. Nah, ini cara komen ya. Jadi yang di-update oleh lebih kecil tanda seru, min min dan min min panah ini akan dikomen, tidak akan muncul. Nah, di dalam sini kita tambahkan APP product dan beserta penutup tag-nya. Artinya, komponen produk akan di-load di di bawah tanggal hari ini. Kita simpan dulu, teman-teman. Lalu kita akan serve Ionic serve Tunggu beberapa saat hingga proses kompilasinya selesai. Oke, okay, hasilnya seperti ini ya. Jadi ada card lagi yang baru, ada gadget masa kini, dan ada tanggal di atas. Oke. Okay.